Assalamualaikum lor Selamat pagi Hari ini kita akan unboxing Sepul Twitter lur, Sepul Twitter yang Cukup bagus Dengan harga murah lur. Berapa ini lor 95.500 Kita buka dulu lur ya Kita buka mengganti asli lor asli CC 150 ini termasuk salah satu jenis sepul yang lumayan tertutup. Oh iya ini ini terbuat dari logan. Ini kalau yang bagus ini lor bisa ditekan Nah itu ini tebal lor. tebal dan full gulungannya Lur Jadi nanti dia lebih tahan loh, daripada yang harga-harga lima -harga ribu itu lor. Terus diameternya berapa loh kita siapa Diameternya satu 2 1 in 75. Eh, belum. Ini untuk yang kurang sedang. Pas. bagusnya juga bagus kalau yang ini loh. Kotak. Bisa beli di online shop di online nanti saya sertakan di deskripsi lor surabaya lor dari angkasa surya nanti saya sertakan di deskripsinya setelah itu nanti kita pasang nanti kita tes lor ya oke okay. kita aku tahu. pasang dulu lor Ini sebenarnya kunci L loh. Kita pasang dulu. Padahal tadi open juga bisa loh. Karena dratnya masih bagus. Jadi tidak perlu di kancang dengan kunci L. Ini tak ya. karena dratnya masih bersih. Hai, itu lor. nanti kita tes tes hai, power hai, hai, iya mahal ya hai, nah, hai, sulit hai, ya hai, hai, hai, nanti kita hai, hai, hai, hai, untuk membedakan kemarin bawaannya ini putus loh saya pakai RTA lalu kejar tak potensi terlalu tinggi akhirnya bukan terlalu tinggi terlalu keras ya ah telur baru pasang nanti kita coba oke okay, sudah saya pasang nih kita coba saya hidupkan dihidupkan pakai power Yamaha Yamaha P 5000 nggak usah pakai manajemen langsung dari XR itu cut di frekuensi berapa loh Twitter karena belum ada pasifnya kita main di 1 kilo juta Lalu, kilo. Kilo ini. ya, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kamu Ini satu kilo kalau kita turunkan. 800 lho Sino Tiga kilo Nah ini juga. untuk hasil dari sepul yang kita pasang tadi loh, 1 meter loh, sama seperti aslei, aslei cc 150, sip, terima kasih, jangan lupa komen dan subscribe da loh, nanti di lagi yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh